Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala, Amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di kampung Al-Quran Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali Cara membaca Al-Quran dengan pelan, tertil dan sesuai dengan tajwidnya Dan insyaAllah kita akan belajar pada kesempatan kali ini Yaitu ayat ke-81 sampai ke-83 surah Al-Baqarah Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Bela من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أص... حاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين, إحسانا وبالوالدين, إحسانا وبالوالدين إحسانا dan ta'ma wal masyakin, wal masyakin, wa مات وليتم إلا قليلا منكم وأنتم وإذ ميثاق بني لا bil <Sessizuk> <Sessizuk> kalau diwakaf ikhsana menjadi ikhsana tidak boleh dibaca ikhsanau ini menjadi mak iwad karena ada tanwin yang diwakafkan panjangnya yaitu dua harkah tapi kalau tidak diwakaf tidak boleh dipanjangkan harus ikhsanau <Sessizuk> nah, harus dengung Akhz né mi matabi'i ta matabi'i bani di sini bani di sini majis fasil panjangnya dua setengah alif atau lima harakah kalau matabi'i semua panjangnya yaitu dua harakah kenapa di sini disebut dengan majis mau fasil karena ada matabi'i ini ni ini kan matabi'i dan non berharkat ke sero setelahnya, yak sukun ini maka akan tetapi di sini bertemu dengan hamzah. Di perkataan maka dis, menjadi mat ya ismu, bacanya yaitu dua setengah alif atau lima harkah. Isro, isro ilah di sini mat wajib matalfil sama ya pandangnya dua setengah alif seperti bani isro. Nah, Pandai mat, wajib matalfil. Kandennya dua setengah alif atau lima raka. Lemak tabi'i tak bududu matobi'i ada harkatomas setelahnya wosukun. Illallah laftul jalalah dibaca dengan tebal karena sebelumnya berharkat fathah. Jadi jangan ditekan ketika mengucapkan wabil Harus lembut karena di sini matlin bukan seperti itu tapi lembut. Wabil seperti itu. Ihsana, Ihsana kalau diwakaf menjadi maniwa. Kalau tidak diwakaf tidak boleh dipanjangkan. Di sini kalau tidak diwakaf Ihsanau tanwin bertemu dengan wau, dibaca dengan ilham birunah harus dengung atau tahan dulu bacanya selama duhur kah, baru masuk kawah. Ihsanau Wadhil qurbah. Wadil kurba, kurba di sini mat kabii wal yata mata dan ma mat atau mat asli dua harakah. Wal mesha, sha mat atau mat asli dua harakah. Kit juga mat kabii. Wa kulu ku dan lu juga mat panjang dua harakah. Lina sih Nun non yaitu harus dirundahkan, didengungkan bacanya lin yang didengungkan itu yaitu linnya lin nasi husna kemudian di sini tanwin bertemu dengan wauh lagi yaitu idgham bigunnah wa di sini kemudian di sini salah juga mad panjang dua harakat wa atuz di sini wa badal panjangnya dua harakat zakah wa atuz wa aqimush sholata wa zakah zakah di sini yaitu eh juga ini kalau di waqaf menjadi zakah bukan zakat ini ada tanda waqaf di sini waqful awla namanya boleh waqaf boleh tidak akad Tapi waqaf itu lebih bagus kita lanjut wa illa qalilan minkum wa antum Di sini thumma yaitu dibaca gunnah karena ada mim tasydid tahan dulu sumnya baru masuk ke mah tawallaitum ini ada mad tidak boleh ditekan laitum tidak boleh seperti itu akan tetapi Tawallaitum, seperti itu kemudian di sini mim mati bertemu dengan hamzah disebut dengan izhar Syafawi, tidak boleh dengung Tawallaitum illa tidak boleh dibaca Tawallaitum ilah salah kalau seperti itu harus itu dengung namanya ilahlah di sini juga matkabi dua harakah koli matkabi lam tanwin bertemu dengan mim ilham nah dengung dulu tahan lamnya didengungkan selama dua harakah baru masuk ke ming koli di sini nun mati bertemu dengan kaf Non berjali menjadi bukan minkum lagi menjadi eng eng menjadi n en dan g minkum bukan minkum tapi minkum samar ya dibaca ikhfa tahan selama dua harta minkum Mimati bertemu dengan waw izhar syafawi tidak boleh dengung kum wa antum kum wa antum begitu wa antum di sini non mati bertemu dengan ta disebut dengan ikhfa di sini ikhfa ya minkum non mati bertemu dengan kaf ikhfa kemudian di sini ikhfa lagi non mati bertemu dengan ta ikhfa tahan dengung dan samar selama dua harakah wa antum ma mim mati bertemu dengan mim tum mimi harus dengung selama dua harakah Tumma aridun tidak boleh buru-buru uh, atau tidak boleh terang harus lingkung. Aridun di sini yaitu empat uh, arid disukun panjangnya dua empat sampai enam harkah. Enam harkah itu lebih aftol. Wa al tumma seperti itu cara membaca ayat ke, 70, eh, ke 81 sampai ke 83 surah al-baqarah sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala begitu uraian tajwid daripada ayat tersebut terima kasih mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah yang belum subscribe tolong subscribe like dan share Agar mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru berikutnya, bagi jemaah yang ingin menghafal Al-Quran bisa dicek di link deskripsi atau video-video sebelumnya di Kampung Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.